Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue sini di channel mainin Setelah kemarin kita membahas film Alice and Wonderland Kali ini akan kita lanjutkan kembali yaitu sequel dari film sebelumnya yaitu Alice True Looking Glass Film ini adalah kejadian 3 tahun setelah Alice berlayar berkeliling dunia Seperti apa rangkuman filmnya? Tapi sebelumnya gue ingetin lagi ke kalian Kalau video ini mengandung spoiler Jadi buat kalian yang belum nonton silahkan ditonton dulu ya Kalau sudah saatnya kita lanjut Film diawali dengan diperlihatkan kapal dan kru dari Alice sedang diserang oleh komplotan bajak laut Malaya. Kemudian, Alice menggunakan lautan dangkal untuk bisa lolos dari kejaran para perompak dengan memiringkan kapalnya agar tidak tersangkut di dasar laut yang dangkal. Dan cara ini pun berhasil dan membawa Alice selamat kembali ke London. Setelah tiba di London, Alice pun pergi ke sebuah undangan dari keluarga Hemis yang mana di film sebelumnya Hemis mencoba melamar Alice ya. Namun 3 tahun kepergian Alice, Hemis ternyata sudah menikah dengan wanita lain bernama Alexandra. Dan maksud kedatangan Alice ke keluarga Hemis, tidak lain ialah ingin memperpanjang kontrak pekerjaannya bersama keluarga Hemis. Namun, Hemis yang sepertinya masih kesal dan kecewa atas penolakan Alice 3 tahun yang lalu membuatnya menghentikan kerjasama sama Alice dan keluarganya. Sehingga Alice tidak lagi bisa berlayar. Bahkan, sang ibu menggadaikan rumahnya kepada keluarga Hemis dan membayarnya dengan kapal layar milik ayahnya Alice yang sebelumnya digunakan Alice untuk berlayar dan hal itu membuat Alice begitu kecewa. Tak lama, terlihat kupu-kupu biru, yang mana kupu-kupu itu adalah absolum, mengarahkan Alice ke sebuah ruangan. Di sana terdapat sebuah kaca besar yang ternyata kaca tersebut bisa ditembus. Alice yang panik karena ada yang menggendor pintu ruangan tempat dia berada, langsung masuk menembus kaca tersebut, dan ternyata kaca tersebut membawa Alice kembali ke Wonderland. Di sana, Alice kembali bertemu dengan Mirana dan kawan-kawan. Namun, Alice tidak melihat Hatter. Kemudian mereka menjelaskan kalau ada masalah dengan Hater, dimana sikapnya berubah setelah sebelumnya dia tidak sengaja menemukan topi lama yang dia buat dan Hater merasa kalau kejadian serangan Jabberwocky tidak benar-benar membunuh keluarganya. Dan Mirana berharap kalau hanya Elise yang bisa mengembalikan Hater seperti sebelumnya. Elise pun mendatangi kediaman Hater. Hater begitu amat senang dan mencoba menjelaskan masalah yang ia alami. Namun Elise mencoba menjelaskan kepada Hater kalau keluarganya sudah meninggal. Mendengar ucapan Alice, wajah Hether langsung berubah dan marah, yang kemudian mengusir Alice dari kediamannya. Kemudian, Mirana meminta kepada Alice untuk menyelamatkan keluarga Hether, dengan kembali ke masa lalu dengan menggunakan kronosfer. Kronosfer merupakan alat milik penjaga waktu bernama Time, dan kronosfer juga adalah jantung kehidupan bagi Time dan dunianya. Singkat cerita, Alice pergi menuju dunia waktu, yang kalau dilihat dari jauh, dunia ini terlihat seperti sebuah jam raksasa. Singkat cerita, bertemulah Alice dan Time. Alice mencoba meminta tolong ke Time, namun Time tidak mau menolongnya. Dan akhirnya, Alice harus mencuri kronoskop dari Time. Namun hal itu membuat dunia waktu perlahan mulai hancur. Dan terlihat di sana juga ada Iresi yang sebelumnya diasingkan oleh Mirana dari Wonderland. Kemudian, Alice pun pergi menyusuri waktu. Namun Time yang tidak ingin dunianya hancur kembali mengejar Alice menggunakan kereta waktu. <tuh> Namun akhirnya, Tem berhasil menabrak kronosfer yang digunakan Alice dan membuat Alice terlempar ke waktu di mana Hether masih remaja. Di masa itu, terlihat kejadian di mana Wonderland masih dipimpin oleh ayah dari Mirana dan Iresi dan penobatan Mirana dan Iresi yang akan menjadi penerusnya. Mahkota yang diberikan kepada Mirana sangat pas, sedangkan mahkota yang diberikan kepada Iresi malah hancur karena tidak di kepala Iresi yang besar. Dan membuat Hater tertawa. Iresi pun begitu amat malu dan kesal karena semua rakyat Wonderland mengolok-oloknya. Iresi pun pergi dan berjanji akan membalas perbuatan mereka. Jadi mungkin ini salah satu alasan kenapa Iresi ini Iresinya jadi jahat, ya? Ayah dari Hater memarahi Hater karena telah berani menertawakan Iresi dan membuatnya malu, sehingga akhirnya Hater diusir oleh ayahnya. Alice mencoba mengejar Hatter dan menyuruhnya kembali untuk menyelamatkan keluarganya. Namun bujukan Alice tidak mampu membuat Hatter untuk kembali ke keluarganya. Kemudian Alice kembali menggunakan Chronospear dan kembali menelusuri waktu. Di sisi lain, Tim terlempar ke waktu di mana Hatter dan Hare berada di meja perjamuan dan di waktu ini adalah waktu di mana Alice pertama kali masuk ke dunia Wonderland saat Alice masih kecil. Kemudian scene kembali ke Alice. Alice yang berada di Chronospear terlempar ke dunia waktu di mana para penduduk Wonderland yang dikenal Alice masih anak-anak. Alice yang ingin meninggalkan dunia itu dihampiri Hater kecil. Di rumahnya terlihat sang ayah yang memang dari awal tidak menyukai karya dari Hater, memarahinya dan menyuruh Hater untuk tidak menjadi pembuat topi. Kalem dek, kalem dek, kalem dek. No no no no ngomong aja deh deh ngomong aja, ngomong aja. Di istana terlihat Mirana dan Iresi yang masih kecil sedang berada di meja makan. Terlihat di sana Iresi masih normal ya. Iresi memakan semua kue dan menyisakan satu untuk Mirana dan membuat Mirana kesal. Sang ibu memarahi mereka karena mereka bertengkar dan menyuruh mereka untuk pergi. Tak lama Mirana kembali ke dapur dan mengambil satu kue terakhir dan memakannya di kamar milik Iresi. Dan membuang remahan kue ke bawah kasur Iresi. Tak lama Iresi datang dan memergoki Mirana sedang berada di kamarnya. Namun Mirana langsung pergi. Tak lama Mirana datang ke kamar Iresi membawa sang ibu. Sang ibu memarahi Iresi karena telah mengotori kamarnya. Iresi yang kesal dimarahi sang ibu Akhirnya Iresi kabur dari istana Elis yang berada di sana mencoba mengetikkan Iresi yang hampir menabrak keluarga Agar kejadian kepalanya yang membesar tidak terjadi Namun meskipun Elis kembali ke masa lalu Elis tidak bisa merubah masa lalu itu Dan tetap saja akhirnya Iresi terjatuh dan membentur tembok Setelah kejadian tersebut balai Iresi pun mulai membesar Tak lama akhirnya Time menemukan Elis Namun saat akan menangkap Elis Elis masuk ke kaca di dekatnya Dan berhasil kabur dengan kembali ke dunianya dan terlihat Alice terbangun di sebuah tempat yaitu rumah sakit jiwa. Singkat cerita, akhirnya Alice berhasil kabur dari lembaga kejiwaan tersebut dan kembali ke kediaman keluarga Hemiskop. Dan kembali masuk kaca di ruangan sebelumnya. Dan langsung menggunakan kronosfer menuju hari dimana keluarga Hether menghilang. Dan terlihat di dunia tersebut sudah hampir terbakar habis. Dan Alice langsung mengejar keluarga Hether namun ternyata keluarga Hether ditangkap oleh iresi dan membawanya. Kemudian Alice kembali ke Wonderland di waktu normal dan langsung menuju ke kediaman Hatter. Terlihat di sana, Hatter terlihat semakin pucat dan sakit. Kemudian, Alice mencoba menjelaskan semua kejadian yang telah dia lihat sebelumnya kepada Hatter dan membuat Hatter pelan lahan mulai bahagia dan kembali seperti sebelumnya. Di tempat pengasingan, irasi didatangi oleh Time yang gagal menangkap Alice dan terlihat semakin lama semakin lemah karena tidak berhasil merebut per kembali. Kemudian di sisi lain, Elison dan teman-teman pergi menuju ke tempat Iresi. Elison Hater berhasil sampai di ruangan atas di istana Iresi, namun tidak menemukan siapapun. Meskipun mereka tidak menemukan siapapun, tapi Hater merasa kalau keluarganya berada di sana. Hingga akhirnya Hater berhasil menemukan keluarganya yang dikurung di dalam pajangan pasir semut. Namun, semua pintu dan jendela di ruangan tersebut tiba-tiba tertutup dan Iresi datang menemui mereka. Dan juga, Iresi berhasil menangkap semua teman-teman Alice. Kemudian, Iresi membawa Mirana menggunakan kronosfer. Namun hal itu membuat perputaran waktu menjadi bergeser dan membuat Time semakin lemah dan mulai sekarat. Namun di dunia waktu, anak buah Time akhirnya bisa mengatasi kehancuran dunianya dengan menjalankan jam secara manual, dan membuat semua waktu di Wonderland kembali normal. Kemudian, Alice merasa bersalah karena telah menjadi kronosfer dari Time. Namun Heather menyuruh Alice untuk kembali mencurinya dari Iresi, dan semua pasukan Iresi pun mendukung Alice karena merasa kesal dengan perlakuan Iresi padanya. Dan Time pun juga sangat berharap pada Alice untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran waktu. Di sisi lain terlihat ternyata Iresi membawa Mirana ke dunia di waktu awal mereka bertengkar, dan menyuruh Mirana untuk mengatakan kejadian sebenarnya. Namun Mirana menolaknya dan membuat Iresi langsung masuk ke kamar tempat kejadian mereka bertengkar. Dan membuat Iresi dan Iresi muda membatu karena mencoba melawan waktu dengan mempertemukan masa lalu dan masa sekarang. Tak lama, Alice dan Heather pun datang dan segera mengambil Kronosper dan membawa Mirana dan Iresi yang membatu. Segera meninggalkan tempat tersebut karena akan segera berubah menjadi batu. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil kembali ke dunia waktu dan segera menyerahkan Kronosper kepada Ted. Mirana yang mencoba menyelamatkan Iresi akhirnya juga membatu. Dunia yang mulai membatu membuat mereka semua pasrah dan Alice pun Ikut membantu sesaat sebelum meletakkan Kronosfer di tempatnya Dan terlihat seluruh dunia termasuk Wonderland pun berubah menjadi batu Namun akhirnya energi dari Kronosfer mampu menyelamatkan mereka semua Time pun kembali seperti semula dan dunia pun kembali menjadi normal Seluruh masyarakat Wonderland pun sangat bahagia Mirana pun mencoba meminta maaf ke Iresi dan mengakui kesalahannya Dan akhirnya mereka akhirnya berbaikan nih Kemudian Mirana memberikan kue untuk keluarga Hatter Dan membuat mereka kembali menjadi seukuran normal Sang ayah begitu bangga kepada hater dan membuat mereka juga akhirnya berbaikan Setelah berpamitan dengan hater, akhirnya Alice kembali ke dunianya melalui cermin yang berada di dunia waktu Di dunia asli, terlihat sang ibu yang sedang berdegosiasi dengan Hemis untuk menyerahkan kapal Alice Kembali mendapatkan rumahnya yang sebelumnya digadaikan Namun terlihat dari wajah sang ibu kalau dia begitu ragu untuk menandatangani surat penyerahan Tak lama Alice pun datang dan meyakinkan ibunya untuk menandatangani surat tersebut dan Alice mengatakan kalau dirinya sudah mampu menerima segala hal dari masa lalu, termasuk menerima kepergian sang ayah. Namun setelah mendengar ungkapan isi hati Alice, sang ibu akhirnya memutuskan untuk tidak nya, Dan juga merobek surat perjanjian penyerahan tersebut. Dan terlihat Alice pun kembali berlayar dengan membawa sang ibu ikut bersamanya dan bertekad untuk mengembalikan kejayaan keluarganya seperti masa lalu. Dan film pun selesai. Oke okay, itulah akhir dari kisah Alice di dunia Wonderland Sebenarnya gue pernah waktu kecil Nonton kisah Alice dan Wonderland masa kecilnya Saat pertama kali turun ke dunia Wonderland Seperti yang diceritakan di skor pertama Saat mereka ragu kalau Alice yang mereka bawa adalah Alice yang dulu ya Maksud dari Alice yang dulu itu Merupakan Alice waktu kecil saat pertama ke Wonderland ya Nanti deh kalau ketemu kisahnya bakal gue upload Hanya saja mungkin dalam bentuk animasi Karena memang cerita masa kecilnya Alice Hanya dalam bentuk animasi waktu itu gue tonton ya Sedikit hal positif yang bisa kita petik dari film ini adalah Yang tidak akan pernah berteman dengan kita adalah waktu Jadi jangan sia-siakan waktu, oke? Okay? Terima kasih telah mampir di channel Mainin Jangan lupa like, share, comment dan subscribe channel Mainin Saatnya gue undur diri dan jamatane